Hai semuanya, nama aku syacho balik lagi ke video rutinas aku sama Edi tapi kali ini barasi aku lagi hamil gede sayangku masih tidur, jadi aku main sama dia jadi biasanya aku guler-guleran terus jam 7, aku mulai aktivitas buat meditasi atau latihan pernafasa kalau aku mau nyobran, aku naik dia. Tapi dia nggak bangun, Syukurlah. Setiap pagi aku bikin miso soup. Isinya tergantung kulkas ya. Miso soupnya udah jadi loh. Sambil kemasin nasi buku, aku cuci muka dan sikat gigi. Biasanya aku hamil, lagu "Ratu Kuansia" dari artis Jepang. Terus, ada exciting begini ya? Tabrak dinding, awas habis itu cuci baju. Biasanya cuci baju seminggu dua sampai tiga kali. Laut biar enggak bau dan busuk, sampahnya masuk freezer. Mata sapinya agak gusuk gosok. Istirahatnya sebentar Udah, kurangin yuk Sambil minum sari banggi Santai-santai aja Biar sehat, makan yoghurt Sambil aku panasin miso soup. Edi cuci muka dalam sikat gigi Terus dia langsung sarapan Hari ini Edi ada urusan Tidak. Jadi mau berangkat Biasanya aku anterin sampai di depan pintu Terus dia mudah puluk Oh <laughs> Ada itu Istirahat sebentar Pai juga mulai gelak kan. Hari ini cuaca bagus Jadi aku cuci barang-barang buat bayi Aku suka materniki yoga, jadi siap-siap dulu Dorong sofa Terus dorong meja Biar lebih aman Aku lepaskan peselipa waktu aku yoga, biasanya pakai TV soalnya lebih ada motivasi daripada HP dengan skrin kecil-kecil hari ini aku pakai video Youtube video ini 40 menit khusus habis yoga, aku balik ke ranjang terus minum air Tang. stretch Setelah hamil, aku merasa kuku saya cepat panjang Ini piyama yang sebelum aku hamil pakai, kudat banget Katanya cincinnya harus dilepaskan. Ini makanan kemarin ini, cuma panasin aja, itadakimasu Gostos sama diisita uh, kenyang banget Oh ni time, bobo. yuk Iri kirim foto yang aneh-aneh jadi aku ketawa nih katanya Iri mau pulang jadi aku mulai masak aku mau masak konnyaku sama karami wah semua warna coklat kasih jus ini yuk ya. Oh, ah, hmm. lagi makan siang telat sambil lihat saya sayang. Nah, aku mulai angkat jamurang Terus, aku gak suka ada jamurang di atas sofa Jadi, langsung lipat-lipat dan simpang Bagaimana? Hmm. Hmm. Nats? Hmm. Soro-soro apa hmm. itu... No imi... ah, ha? <laughs> <laughs> Habis itu, kita nyantai nanti aja Kita nyari posisi enak Karena aku suka posisi di bawah bongong Epi Padahal aku nggak bilang apa-apa Dia selalu support aku Ini posisinya. Hah? Kehidupan ini beruntung kan? Malam ini Mama datang ke rumah sambil bawa makanan enak. Ah, Oli mungkin karena Oli suka yang apa? パンペ。うん。パンペ来ないね。パンペ。はい。はい。<笑> dia penasaran kumis sebenarnya cabutin kumis itu buat aku juga asik waktu cabut, uuuu uh, wena gitu sekitar jam 10 aku mandi terus pasal aku mandi jadi isi botol air minum aku habis itu aku pakai stretch mark Terus aku suka mini-yoga PR aku Lepi lantau yutu Nihetelah kore desu Edi video sambil pijit wajaku Kanan-kanan aku ketiduran, di atas paha dia nak. Kali ini filmnya kayaknya bosan deh, soalnya dia wak-wak. Ya udah deh, selamat bobo. Bye-bye.